Baiklah para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita, tentunya ada info spesial untuk kita semua para sahabat ya kita lihat aja kungka pertama nih, masya Allah. Tentunya kita akan disuguhkan vitamin bahagia di channel YouTube-nya Kakak Bilar, para sahabat ya yang akan tayang di channel YouTube-nya Rizky Bilar ini vitamin bahagia pastinya. Seputar Dede Lesti dan kakak Bilar, mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Info ini kita dapatkan juga langsung dari akun Reina Melia Putri underscore Leslar di sini menekan sebuah kalimat caption, ditunggu banget vitamin dari om Kiski sama anak madrasah tuh, <tuh> Luar biasa persahabat ya Tentunya kita semua selalu menunggu Vitamin bahagia yang diberikan langsung Dari Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Dan selanjutnya juga persahabat ya Kita juga mendapatkan vitamin bahagia nih dari Bang Ben kumbang ya Di akun tiktoknya tuh Mengunggah sebuah postingan Ada pengantin baru yang baru nongol tuh persahabat ya Wow terlihat Tema pakaian hari ini temanya pramuka kayaknya persahabat ya <gih> Coklat boca nih luar biasa Si ganteng, si cantik baru nongol Alhamdulillah Vitamin bahagia mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan Dan terima kasih Bang Ben kumbang yang selalu memberikan cidukan vitamin manja Tentang ledek lesi dan kagabilan nih luar biasa the best keluarga besar leslar Oh sahabat ya Unggahan ini direpost kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah pengantin baru baru bangun Katanya tuh luar biasa memang persahabat ya Pengantin baru ini selalu ditunggu oleh para fans sejati Persahabat yang selalu ingin mengetahui Tentunya dedek lasi dan kok bilar lagi ngapain sih persahabat ya Luar biasa banget tentunya pasangan kapal bucin ini Selalu membuat kita bahagia tentu Dan kita lihat persahabat yang main sekali tanggapan Banyak sekali respon juga dari para fans Yakni dari akun Risa Setia 82 Mengatakan bukan baru bangun saya Baru beranjak dari tempat tidur doang itu Yakin dah bangunnya mah udah dari pagi <laughs> ini luar biasa juga persahabat Cek ya, you juga nih komentar yang diberikan Mudah-mudahan bahagia selalu untuk rumah tangga idola kita Berikutnya ada ugat spesial banget dari Ayah Kejora di akun Instagram Pribadinya Ayah Kejora memposting sebuah postingan foto keren dan kece banget per sahabat ya Ini di momen spesial acara unduh mantu nih di acara penutup nih persahabat ya Kita lihat juga ada kalimat caption yang menarik yang dituliskan Aji mumpung, ah kapan lagi saya bisa eksis Ya enggak, kata ayah Masya Allah Tentunya ayah kejora pun ingin eksis banget Di persahabat, dia ya, dikomentari langsung oleh om kevin semangat 45 pak ayah kejora love love love Masya Allah dukungan dari om kevin juga luar biasa nih selalu mensupport lesti dan bilar dan keluarga besar dede lesti kejora tentunya mudah mudahan sehat selalu untuk sang ayah mudah mudahan juga selalu memberikan kejutan bahagia tentang dede lesti dan kakak rizky bilar Selain Ayaka Jiora, kita juga mendapatkan kabar spesial dari Bang Ariel di akun Instagram pribadi. Bang Ariel juga mengunggah sebuah postingan foto nih, momen di Bandung ya, masya Allah. Dan kita salvo juga sama mobil putih nih. Ini adalah mobil dari LRTi do ultah nih dari Kakak Bilar ya. Wow, luar biasa. Tentunya langsung dibawa ke Kota Bandung untuk jalan-jalan. Luar biasa, sahabat Ya, kalimat caption pun dituliskan oleh Bang Ariel. Bismillah, orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain Berarti tidak bersyukur kepada yang hal itu Persahabat ya Tentunya kita harus pandai berterima kasih, pandai bersyukur Mudah-mudahan rezeki kita selalu bertambah dan selalu berkah Amin Tentunya ini adalah suatu kebanggaan untuk kita semua Bang Aril adalah Tentunya orang yang selalu menjaga di mana tempat, kemanapun Dede Lesti dan kakak Bilarah pergi bersahabat ya, selalu dijaga dan selalu disupport. nih masa ya. semakin selalu semakin bangga mudah-mudahan sehat selalu nih untuk Bang Ariel. Dan berikutnya juga bersahabatnya ada unggahan spesial dari dedek Lesti di akun Instagram pribadinya ini 4 jam yang lalu nih yang diunggah oleh dedek Lesti Kejora di akun Instagram pribadinya. Ini tentunya Endorse atau iklan yang disukses di Sidoarjo, nih, sahabat ya. Walaupun iklan Endorse, tetapi fotonya tetap cute, para ya, luar biasa. Tentunya pasangan pengantin baru ini sungguh membuat kita bahagia pokoknya persahabat ya Ekspresi dari ratu wajah mereka tersenyum, ketawa bahagia Mudah-mudahan bahagia selalu dalam rumah tangga Lesti maupun Rizky Bilar Untuk berikutnya juga persahabat ya kita mendapatkan vitamin bahagia nih Dari dedek Lesti dan kakak Bilar Kita lihat aja nih persahabat ya Masya Allah ini diunggah dari IG dedek Lesti kejora nih Sudah di dalam mobil lagi OTW nih persahabat ya anak madrasah nih Masya Allah si cantik Si gelisang kejora kita ini mudah-mudahan bahagia selalu Dan kita lihat tentunya di dalam mobil bersama om-om soang nih persahabat ya Masya Allah tuh suami tercintanya ya yang sedang sopirin di daerah kejorah Wow terlihat di match mereka luar biasa persahabat ya Abang Bilar semakin ganteng, semakin keren Dan diriak oleh si Kejora semakin cantik dan semakin kece Luar biasa, kita merasa bahagia dan bangga persahabat ya Dan kita lihat di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh aku Leslar Update Cie om ajak adiknya jalan-jalan Bertapasha pasti Masya Allah cute banget ya tamasya maksudnya nih <laughs> Memang luar biasa update selalu Membuat kita sebagai fans Jati Lesnar ketawa bahagia Melihat kekiutan yang dituliskan Lewat caption ya persahabat ya Tentu kita merasa bangga Dan bahagia selalu mendapatkan Vitamin langsung diberikan Dari Lesti maupun Rizky Bilar tentunya banyak sekali pujian yang diberikan juga persahabat ya kita lihat nih dari akun dede m Cancer mengatakan cantik banget dede masya allah tentunya ini respon yang sangat positif nih diberikan dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun Duinia07 mengatakan kayaknya adiknya juga udah nyaman nih jalan sama omnya. Masya Allah, teberakallah persahabat ya. Mudah-mudahan ada sedukan vitamin manja selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.